Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah ya Kali ini kami sekeluarga lagi jalan-jalan nih di Masjid Jabal Arafah Ini tempatnya ada di Nagoya nah ini dia teman-teman kami udah sampai dan langsung ada di depan tempat wudhu karena kami sampainya udah mau maghrib jadi kami langsung masuk ke tempat wudhu ini tempat wudhu laki-laki nih Hafiz sama Paris mau langsung wudhu, mereka kayaknya lagi heboh nih nengok tempatnya rapi bagus, sampai basah-basah semua, Duh, memang lah Ada langsung naik ke tempat sholat, nunggu sholat maghrib. Nanti itu dulu. Selesai sholat maghrib langsung cari makanan di sekitar masjid. Mereka nemuin makanan kerak telur. Tuh, sambil nungguin main-main deh tuh udah jadi tuh kerak telurnya yuk kita nunggu yuk nanti ceritanya kami mau makan ini di atas menara teman-teman sambil nengok pemandangan dari atas menara teman-teman kita -teman. gina <tuh> Stop it. dan kami akhirnya menikmati makanan dari atas menara sambil lihat pemandangan dari atas nih cantik sekali kan teman-teman Teman-teman ke sini Cantik banget, kan? Wih, itu kubahnya tuh. Kami belum sempat naik ke situ karena kemalaman. Nah, ini pemandangan sekitaran Nagoya nih, teman-teman. Ah, balik lagi ke tempat ini, tempat favorit adik yang banyak ikannya. Dan selanjutnya nih, kami mau makan, teman-teman. Kalau selesai ini langsung bunyi Kita langsung ambil Ini ada 10 pul Harganya 10 ribu uh. di, ma di kantin masjid Menunya enak-enak loh Kasih tulangnya Ya, kasih, Oke sekian dan terima kasih teman-teman ya Kami mau makan dulu assalamualaikum sampai jumpa di video vlog kami selanjutnya